Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang udah subscribe, makasih banyak udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalin aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi. Dan buat teman-teman nih yang udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Oke teman-teman jadi nih di video hari ini aku mau nge-share beberapa produk yang paling laris untuk teman-teman yang nge-dropship Ini buat teman-teman dropship, penting banget mencari produk yang terlaris karena kamu biasanya mengincar produk-produk itu Oke, okay, jadi produk yang pertama adalah produk di bidang fashion. Nah, fashion itu kan udah aku bilang dari video sebelumnya. Fashion itu banyak banget macamnya, ada baju wanita, baju pria, kemudian baju anak, dan lain-lain. Nah, baju wanita juga banyak banget jenisnya, ada baju tidur, ada baju lengket, kemudian ada juga baju kayak baju daster, dan lain-lain gitu. Dan baju pria kan sama, ada kemeja, kemudian ada kaos, kemudian... Ada baju pya, mahoko dan lain-lain gitu -lain. loh. Jadi memang di ranah fashion tuh banyak banget, tapi fashion ini tuh banyak peminatnya banget, apalagi dari kalangan remaja. Yang biasanya mereka tuh lihat kayak online shop, kemudian ada juga kayak di Tiktok, Tiktok itu kan banyak banget ya yang nge-share -nge racun shopee dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman nih yang drop sih. Bidang fashion ini cocok banget karena banyak banget peminatnya. Dan untuk mengenai apa yang bakalan barang yang kalian jual itu terserah karena aku udah bilang tadi untuk fashion itu banyak macamnya. Jadi kalian mau jualan baju wanita atau misalkan mau jualan baju pria terserah itu sesuai dengan kriteria yang kalian punya dan juga ketersediaan barang yang kalian punya kayak gitu. Kemudian produk yang terlaris kedua adalah kosmetik. Nah, kosmetik ini juga banyak banget digandrungi oleh wanita-wanita gitu ya. Walaupun wanita tersebut jarang make up, tapi seenggaknya pasti dia punya bedak atau bisa lipstik lah ya. Karena kenapa? Karena itu kayak semacam udah kebutuhan wajib global bagi perempuan. Karena memang kosmetik tuh udah mulai dari Lipstick yang murah, lipstick yang mahal, kemudian bedak yang murah, kemudian foundation kemudian bebek cream dan lain-lain itu tuh bener-bener banyak banget jenisnya malah banyak banget apalagi zaman sekarang ya dari harga lipstick 10.000-8.000 ribu, ribu itu udah dapat lipstick dan bener-bener banyak banget diminati oleh para remaja-remaja gitu loh jadi buat temen-temen nih yang mau jualan online kosmetik juga bisa jadi salah satu E, namanya salah satu ide kalian kalau misalkan mau jualan online karena banyak banget peminat-peminat untuk pemakai kosmetik ya teman-teman. Terus barang yang teralis yang ketiga adalah smartphone. Jadi di online shop alam ini ngedrop di smartphone juga boleh banget karena smartphone ini kan bener-bener dibutuhkan banget apalagi pada zaman sekarang ya zaman sekarang serba handphone apa-apa handphone itu tuh kayaknya tuh benar-benar dibutuhin banget. Jadi buat temen-temen nih kalau misalkan ngedropnya smartphone itu kan kalau di online shop pasti banyak cashback dan lain-lain atau misalkan gratis ongkir dan lain-lain juga. Dan di sana juga banyak deskripsi yang detail. Buat teman-teman ini juga bisa dijadiin salah satu barang atau uh, barang jualan yang bakalan dropship karena ini juga termasuk barang yang terlaris untuk ngedropship barang yang terlaris selanjutnya adalah makanan nih yang cepat adalah makanan makanan di online shop udah banyak banget dari mulai yang basah yang kering kayak kue kemudian atau misalkan makanan makanan Korea kemudian ada juga makanan makanan frozen dan lain-lain buat temen-temen nih kayak misalkan banyak banget kan kayak cireng-cireng yang kayak gitu terus ada juga Uh, Duren yang memang frozen food gitu ya Yang memang halomi -hal atau ah, pengirimannya harus pakai gojek Tapi di sana mereka banyak juga gitu loh yang nge-dropshipin kayak gitu teman-teman Nah buat teman-teman makanan juga bisa banget dijadiin Untuk nge nih karena memang banyak banget macemnya Apalagi snack-snack yang dua ribuan itu banyak banget yang nge-dropship Naiknya itu kalau misalkan isinya kacang-kacangan kemudian keripik dan lain-lain. Jadi di makanan ini tuh banyak banget kriterianya mau frozen yang tadi aku bilang, mau yang kering-kering kayak keripik, kemudian mau yang kuah-kuah, ada bakso, ada uh, cilok kemudian dan banyak banget lah. Pokoknya kalian bisa pilih produk sendiri kalau misalkan mau mendropship dari kriteria makanan. Kemudian yang kelima adalah perlengkapan bayi. Apalagi perlengkapan bayi di masa pandemi kayak gini, orang kan males belanja ke pasar atau misalkan males belanja ke mall apalagi lagi hamil kan jadi biasanya itu tuh lebih pengen kayak beli online aja gitu nah buat temen-temen yang ngedropsit bisa juga kan jualin barang-barang bagi e, dengan ngedropsit gitu apalagi banyak banget kan di online shop baju-baju yang sepaket dari mulai baju, celana, dalemannya kemudian juga sepatu, topi, dan lain-lain itu kan banyak banget yang sepaket-sepaket nah apalagi kalau misalkan kita tawarin ke teman-teman yang nggak tau marketplace gitu ya contohnya yang jarang gitu membuka marketplace itu kan kalian bisa juga ngedropship gitu loh dan itu tuh harganya lumayan loh, misalkan dari marketplace-nya cuma tujuh 70 kalian kan bisa jual delapan 80 atau Rp85, itu sih tersebar ya. Cuman kalau aku udah lihat dari beberapa perlengkapan tadi, harganya memang lumayan murah juga dan bisa banget di dropshipping bisa banget harganya di-up gitu loh. Nah, kalau misalkan selain baju-baju, itu juga kan banyak per, apa, perlengkapan untuk ibunya juga, kayak misalkan kayak korset, kemudian ada juga pampingan kemudian ada juga kayak semacam apa sih uh, yang untuk menghapuskan stretch marks gitu kan banyaklah produk-produk untuk perlengkapan ibu dan anaknya gitu loh. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu sumber kalian untuk nge-dropship ke teman-teman yang lain gitu. Yang selanjutnya adalah peralatan rumah tangga. Nah peralatan rumah tangga, ada banyak banget jenisnya ya kan. Apalagi kalau sekarang tuh banyak banget import-import Cina, harganya super murah. Tapi lokal juga nggak kalah murah ya. Kalian bisa cek aja banyak banget barang-barang yang bisa kalian drop di sini. Contohnya. Kayak sendok yang satu set dengan garpu Terus kemudian dengan sumpitnya juga Dan itu tuh ada cupnya gitu Ada tempatnya Itu kan bisa banget Kalau misalkan kita traveling bawa-bawa Itu kan bisa kita bawa lebih simpel, Nah itu tuh bisa kita dropshipin juga Kalau misalkan buat teman-teman yang pergi-pergian Yang bisa beli gitu kan Terus selain ini juga ada juga Kayak peralatan peralatan rumah tangga Contohnya kayak one set alat masa kan, ya, Kalian bisa juga dropshipin barang-barang yang kayak gitu Nah jadi tuh banyak banget lah pokoknya perlengkapan rumah tangga, Alam, misalkan alat ngepel yang banyak macamnya kalian bisa cek sendiri dan bisa di dropshipping juga, atau misalkan pernak pernik yang harganya cuma 3 ribuan kayak lap. terus ada juga kayak apa namanya? meja dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang dropship boleh banget e, peralatan-peralatan gak bisa kalian jadikan sebagai sumber dropshipan. Oke okay, semuanya, jadi tadi adalah video yang aku share mengenai produk-produk terlaris untuk dropshipper. Buat teman-teman semua yang lagi ngedropship semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share video youtube aku dan see you on my next video. Bye!